Itu. <susuruh> Saya dari Kalimantan, dari waktu saya kecil sampai sekarang keadaan di kampung saya hampir banyak perubahan Karena hal-hal yang tidak diinginkan menurut saya sudah masuk ke kampung saya Pengalaman saya dari kecil biasanya mandi di sungai dengan sungai yang jernih yang kelihatannya langsung diminum juga boleh tapi sekarang sudah enggak seperti itu lagi karena airnya sudah keruh dipenuhi lumpur jika kita mandi dan selesai mandinya kulit kita udah kayak kena tanah semua gitu jadi susah itu keadaan saya tidak seperti itu lagi di tempat saya untuk ke kecamatan itu biasanya melewati sungai. Jadi waktu saya kecil dulu biasanya melewati sungai itu pinggir-pinggir sungainya ya hutan belantara semua. Tapi sekarangnya sekarang hampir berubah karena selain kampung saya semuanya udah masuk sawit. Jadi bukit-bukit yang dulunya indah sekarang ditumbuhi sawit semua. Tambangan emas tanpa izin atau peti merupakan kegiatan yang tidak ramah lingkungan, karena mengejar kepentingan dalam waktu singkat untuk mendapatkan uang. Memanungkan juga menelan korban jiwa yang jumlahnya lebih besar dibandingkan perusahaan pertambangan. Hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran pelaku mengenai pelestarian lingkungan dan keselamatan kerja di dipandang sebagai kegiatan liar maka perlu adanya edukasi mengenai bahaya penggunaan merkuri dan cyanida penertiban pelaku peti dengan penertipan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat serta konservasi bekas lahan peti Ketapang adanya penanganan emas tanpa izin berakibat pada bencana banjir menipisnya sumber pangan dan juga meningkatnya kadar Merkuri di sumber-sumber air minum penduduk. Tentu kita tidak ingin semua bencana ini terjadi. Maka kita perlu berubah untuk merawat rumah kita bersama agar alam kita asri dan kita dapat hidup dengan nyaman di planet kita ini. Persis setengah jam sebelumnya ada teman yang datang sini dulu dari kami juga dan melihat cara kita bertani itu loh. Cara kita bertani kan tadi saya katakan kita harus menghasilkan hasil bermutu. Dan itu bisa dicapai melalui proses bermutu. Penyiapan lahan, kemudian bibit tanam dipelihara setiap hari sampai akhirnya berbunga, berbuah seperti yang di baterai Jubri itu ya. Lalu apa rina itu kaget juga. Smart nih. Jadi Bertaninya itu bukan tanam kalau tinggal, kalau dibiarkan, tapi diberi dengan baik, dan hasilnya itu kalau dihitung itu besar. dan mencoba menghitung dengan Jubri, Jubri ini nanti setiap minggu dia akan menghasilkan satu juta ya. Tuh. Nah itu jadi bertani itu bisa untuk apa ya? Berkarya dan juga membangun kehidupan. Itu saya yakin itu pasti bisa dengan cara yang sangat sederhana seperti yang akan Supri atau Juli tadi itu saya datang ke KPTT untuk belajar bertani supaya jadi petani yang cerdas bukan hanya sekedar petani yang katanya mau menanam tapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seorang petani. Dan harapan saya, jika saya bertani nanti dan saya sukses, saya bisa menjadi contoh untuk orang-orang. Dengan tidak merusak alam juga bisa mencari uang. Karena jadi petani itu simpel. Dari pakaiannya aja kita bebas pakai pakaian apa. Dan enggak terlalu banyak pikiran. Karena nggak perlu mengeluarkan modal banyak yang penting punya keahlian dengan menanam jadi petani udah bisa kayaknya ya karena di kampung sebelum ada di tempat saya belum ada orang yang belajar menanam sayuran semuanya dibeli dari penjual-penjual yang datang ke kampung jadi saya punya inisiatif dari situ seandainya saya bisa nanam sendiri alangkah lebih baiknya begitu tidak cuma bisa beli tapi bisa Waktu pertama kesini diajak oleh kawan-kawan saya Karena kawan-kawan saya bilang Saya melakukan tindakan pembodohan gitu Mau aja disuruh oleh seseorang diajak gitu aja Padahal saya punya rencana saya sendiri Untuk saya sendiri Karena kedepannya jika saya bi bisa berbagi Ya syukur Tapi tujuan saya ini untuk saya sendiri pribadi jadi sudah tidak langsung ya, merkuri ini sangat bahaya, sungguh-sungguh. Kita ingat kisah Minamata ya, itu kan merkuri. Ya dan itu apa? Menyengsarakan. Karena apa nanti tidak berhenti di situ. Yang kena siapa? Ikan, <laughs> ikannya diapakan? kan dimakan oleh siapa? Manusia. Makanya nah, kena juga dari sana itu rantinya seperti itu. Itu sebetulnya cukup mengerikan, mengerikan sebetulnya. Ya jadi problem ekologi seperti ini mengerikannya karena rantainya itu akhirnya sampai ke manusia yang memulai manusia yang menolak badai manusianya juga ya nah, itu tadi kita harus memberi imajinasi yang lebih luas yang lebih apa ya yang lebih menarik untuk membuat orang-orang uh, muda dadanya itu lebih ingin mengembangkan emas hijau atau emas kuning atau emas merah dari tanaman atau yang lain-lain itu, -lain. ya lada itu kan luar biasa juga di Kalimantan lada itu terkenal sekali dan itu adalah emas itu, ya yang selalu setiap tahun itu bisa apa mendapatkan emas seperti itu. Harapan saya semoga yang hijau sekarang bisa hijau sampai sampai nanti tanpa diganggu oleh hijaunya sawit karena tempat saya masih hijau asli dan walau bisa hijau lainnya ya dengan bertani berkebun tanpa merusak alam dengan memberikan keperusahaan dan tanpa menambang mengaruh tanahnya itu ada cara lain harapan saya Ya, ada cara lain tanpa, apa mencari uang bukan dengan instan saja, gitu. Kerusakan lingkungan itu selalu sangat mahal. Konservasi itu selalu paling murah. Ya, jadi konservasi itu paling murah karena apa? Karena kita itu menangani buminya. Lalu yang lain tuh mulai hidup, mulai tumbuh itu loh. Entah itu hewannya, tanamannya, cacingnya menikup mikrobianya itu akan tumbuh dan itu akan apa akan selamat contoh ya seorang profesor dosen saya itu itu mengatakan begini kalau mau menyelamatkan orang hutan selamatkanlah hutannya kalau terlalu fokus pada orang hutan itu nanti itu kecil sekali cukupnya tapi kalau yang diselamatkan itu adalah konservasinya itu nanti manusianya dapat hasil dari hutan yang terkonservasi, kurang hutannya, binatangnya juga dapat hasil dari hutan yang terkonservasi, hutannya juga dapat, jadi itu itu adalah kelebihan apa sistem ekologi yang mengkonservasi, konsep bersama-sama melayani semua itu, jadi butuh waktu, tapi sangat mungkin dilakukan. Menjaga kelestarian lingkungan adalah jawaban kita untuk mengimplementasikan Universal Apostolic Preferences yang keempat. Kisah Gauden mengajak kita untuk berani membuat perbedaan dengan melakukan pemilihan yang tidak merusak alam. Kita ingin menjaga bumi ini agar menjadi nyaman dan damai sehingga kita bisa hidup di dalamnya karena planet ini adalah rumah kita bersama.